para murid dari Dao berhenti di sisi barat unik Devil City. Setelah menginstruksikan mereka untuk berhati-hati saat berada di luar, semua orang diizinkan untuk melanjutkan kegiatan mereka sendiri. Meskipun jumlahnya besar, daerah iblis unik cukup kacau dan dipenuhi dengan semua jenis orang. Oleh karena itu, pasti akan ada beberapa individu yang teduh yang tidak takut menyinggung sekte super. Setelah bepergian selama beberapa hari, Lindong awalnya ingin diam-diam berlatih sebentar. Namun, Ying Huan Huan segera datang mencarinya. Dia tidak dapat menanggung terus-menerus membujuk dan mengganggu. Sehingga, dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saat mereka akan pergi, mereka bertemu Ying Xiao Xiao dan Wang Yan. Mata Ying Huan Huan dengan hati-hati menghindari Ying Xiao Xiao ketika mereka bertemu. Yang terakhir meliriknya dengan setengah tersenyum sebelum berbalik ke arah Lindong. Kebetulan sekali, kami juga pacaran. Ayo pergi bersama. Selain itu, distrik mencari harta karun di kota Iblis Unik sangat menarik. Aku yakin bahwa saudara junior Lindong akan sangat tertarik. Petik 2, distrik mencari harta. Lindong terkejut. Kota Iblis Unik dekat daerah Iblis Unik dan sering ada banyak pemburu harta karun memasuki wilayah Iblis Unik. Mereka akan menemukan cukup banyak harta. Namun... Sebagian besar harta ini sudah rusak, tentu saja. Mereka juga beberapa benda kuno yang tidak dapat dikenali oleh siapapun. Jika seseorang memiliki wawasan yang luar biasa, ia mungkin dapat menemukan beberapa permata di antara benda-benda ini dan mendapatkan hadiah besar. Ying Xiao Xiao menjelaskan, Aku mendengar bahwa pernah ada seseorang yang menemukan harta yuan murni di distrik mencari harta. Setelah itu, Orang yang menjual harta itu merasa tidak senang dan bahkan menyerangnya dengan cemburu. Segera setelah itu, masalah ini menjadi tidak terkendali dan pertempuran berdarah meletus. Ada desas-desus bahwa seluruh kota iblis unik terganggu dan sejumlah besar individu yang malang terlibat. Harta Yuan murni, Lindong sedikit kaget. Objek seperti itu akan dianggap sebagai harta bahkan dalam sekte super. Karenanya, dia tidak pernah menyangka akan muncul di tempat ini. Tidak heran penjual akan merasa kesal. Terlihat menarik, Lindong secara bertahap pulih akal sehatnya. Menggosok dagunya. Dia tertawa. Beberapa ketertarikan memang muncul dalam hatinya. Dia kemudian berkata, Baiklah, kami akan pergi ke distrik mencari harta untuk berjalan-jalan. Petik 2. Distrik mencari harta karun terletak di distrik utara unik Devil City. Dan itu adalah salah satu distrik terindah di unik Devil Region. Harta karun yang muncul di tempat ini cukup layak. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang memiliki pil nirvana yang cukup. Ketika kelompok lindung memasuki distrik mencari harta karun, suara keras dari daerah itu segera melonjak seperti air banjir, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit yang menusuk. Distrik mencari harta sangat luas. Meskipun ini masalahnya, lindung masih bisa melihat lalu lintas manusia yang menakutkan di jalan-jalan yang luas. Ada sejumlah besar batu datar dan halus di dalam distrik mencari harta ini. Sebuah penghalang cahaya menutupi batu-batu ini. Beberapa individu yang tampaknya pemilik kios duduk di dalamnya. Berbagai hal unik dan aneh ditempatkan di depan mereka. Menarik perhatian para pejalan kaki. Seni bela diri kuno. Membelai Cloud Grid Palem. Ini jelas sebanding dengan seni bela diri jiwa tingkat tinggi dan hanya menelan biaya 8 juta pil nirvana. Petik 2. Pil pengembalian jiwa, pil suci untuk menyembuhkan luka seseorang. Selama seseorang masih memiliki nafas yang tersisa, itu akan memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya dihidupkan kembali ke merah muda kesehatan. 7 juta pil nirvana, petik 2. Kelompok Lindung berkeliaran di distrik mencari harta. Setelah mendengar berbagai tangisan dari sekitar, Lindung tidak bisa memutuskan apakah akan tertawa atau menangis. Awalnya, mereka tertarik dengan tangisan. Namun, mereka segera menemukan bahwa apa yang disebut seni bela diri kuno hanyalah seni bela diri jiwa biasa. Dan pil obat hanya memiliki efek penyembuhan kecil. Hanya namanya yang terdengar perkasa dan mendominasi. Sebagai seorang wanita muda, Ying Huan Huan menikmati tempat seperti ini. Tubuhnya seperti kupu-kupu saat ia berkibar di jalanan. Ekor kuda hitam gelapnya berkibar-kibar karena semangat pemuda. Pemandangan yang agak menarik, namun, ketika mereka berempat secara bertahap menjelajah lebih jauh ke dalam distrik mencari harta karun, jumlah kios perlahan menurun. Selain itu, item yang muncul menyebabkan guncangan muncul di wajah lindung sekalipun. Item yang berada jauh di dalam distrik pencarian harta adalah yang asli. Mereka yang berani menjajakan dagangannya di sini semuanya cukup terampil, di sampingnya. Ying Xiao Xiao menjelaskan ketika dia melihat ekspresi kaget Lindong. Ada sejumlah murid super sekte di sini. Wang Yan tiba-tiba berkata dengan suara lemah. Mata Lindong mengamati sekelilingnya. Dan dia memang menemukan cukup banyak manusia mengenakan lencana sekte di dada mereka. Mereka semua masih sangat muda dan ada ekspresi bangga yang sama di wajah mereka. Jelas. Mereka adalah murid yang dikirim oleh berbagai sekte untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar Lindong hanya melihat sekeliling secara acak sebelum menarik matanya Dia berjalan santai dan terus mengamati benda-benda misterius yang muncul di batu-batu di sekitarnya Sementara Lindong memperhatikan kedua sisi jalan Dia samar-samar merasakan keributan di depannya Dia mengangkat kepalanya Dan melihat ada sekelompok orang berkerumun di depannya Samar-samar, suara seorang wanita muda yang jernih dan marah bisa didengar. Lindong, Ying Xiao Xiao dan Wang Yan sejenak terkejut ketika mereka mendengar suara ini. Mata mereka melihat ke samping mereka, hanya untuk menemukan bahwa Ying huan, huan tidak lagi di sisi mereka. Segera, mereka sedikit mengernyit dan mempercepat langkah mereka ketika mereka berjalan menuju kerumunan yang berkumpul. Ketika trio Lindong memasuki kerumunan, mereka secara kebetulan melihat seorang wanita muda dengan ekspresi marah di wajah. Di depannya ada tiga pria muda dengan senyum nakal di wajah mereka. Mereka memegang jepit rambut hijau. Sementara itu, fluktuasi energi yang kuat samar-samar dipancarkan darinya. Itu jelas merupakan soul tracer yang cukup baik. Apa yang terjadi, menyebabkan masalah lagi? King Xiao Xiao sedikit mengerutkan kening saat dia memelototi Ying Huan-Huan. Aku tidak... Aku jelas orang pertama yang melihat Soul Tracer ini dan bahkan telah menyepakati harga dengan penjual. Namun, ketiga bajingan ini tiba-tiba menyela dan menyambar jepit rambut. King Huan-Huan berbicara dengan cara seolah-olah dia telah dianiaya. Lin Dong sedikit mengaitkan alisnya. Dia memandang mereka bertiga ketika matanya dengan cepat menemukan lencana yang familiar di dada mereka. Matanya langsung menyipit. Murid gerbang Yuan, di sampingnya. Ekspresi Wang Yan segera menjadi gelap ketika dia mendengar ini. Dia perlahan melangkah maju, Wang Yan, Ying Xiao Xiao, petik 2, sebagai dua anggota generasi muda Sek yang paling terkenal. Ekspresi kedua murid gerbang Yuan segera berubah ketika Wang Yan dan Ying Xiao Xiao muncul. Setelah itu, mereka mengalihkan pandangan ke arah pria di samping mereka, yang senyumnya perlahan-lahan surut dari wajahnya. Dari kelihatannya. Dia jelas pemimpinnya. Ah, Wang Yan, aku berpikir bahwa kamu telah dikeluarkan dari Daosek. Tidak terduga bahwa kamu masih dapat berpartisipasi dalam kompetisi sekte besar. Pria itu sedikit mengerutkan kening. Dia memiliki karakter yang kurang ajar. Dia tidak bisa menahan diri untuk menggoda Ying Huan-Huan sebelumnya ketika dia melihat sikapnya yang murni dan menggoda. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah anggota Daosek. Meskipun semuanya tidak berjalan seperti yang diharapkannya, dia tidak panik. Sebaliknya, dia hanya mencibir pada Wang Yan. Orang ini disebut Jiang Tao. Dia bukan individu biasa dan merupakan salah satu dari delapan jenderal jiwa Yuan Get. Aku tidak berharap akhirnya bertemu dengannya di sini. King Xiao Xiao dengan lembut memperkenalkannya kepada Lindong. Lain dari delapan jenderal jiwa, alis Lindong mengangkat sedikit. Dia awalnya berpikir bahwa pihak lain hanyalah murid Gerbang Yuan biasa. Tidak terduga bahwa orang ini benar-benar memiliki status seperti itu. Tidak heran dia tidak panik ketika melihat Wang Yan. Kembalikan barang-barang itu dan tersesat. Mata Wang Yan gelap dan husyuk saat dia berkata perlahan, "Hehe, di tempat ini, selama barang belum dibayar, siapapun bisa membelinya. Siapakah kamu yang meminta aku untuk tersesat?" Mata Jiang Tao menjadi dingin sementara dia tertawa dengan cara yang aneh. Karena kamu tidak akan tersesat. Kami hanya bisa mengalahkanmu sampai kamu melakukannya. Wang Yan perlahan-lahan mencengkeram pedang berat di punggungnya saat bibirnya tersenyum. Dia mengungkapkan set giginya yang putih dan niat membunuh. Apakah kamu akan bersaing berdasarkan angka? Silakan dan coba. Petik 2. Jiang Tao tertawa dingin. Dia mengepalkan tangannya saat sepotong batu giok ditembakkan. Akhirnya, meledak di udara. Kembang api yang brilian berubah menjadi lencana gerbang Yuan. Swosh swosh. Setelah simbol cahaya itu muncul, sejumlah suara angin bergegas segera terdengar dari langit. Banyak tokoh dengan cepat bergegas menuju tempat ini. Jelas, mereka semua adalah murid Yuan get yang telah melihat sinyal. Apakah kamu pikir aku takut padamu? King Huan-Huan jelas juga marah dengan sikap Jiang Tao yang dominan. Sepotong sinyal giok serupa di tangannya juga melesat ke langit. Swosh swosh. sebagai tempat paling meriah di wilayah iblis unik, jelas ada cukup banyak murid Dao Sekte yang hadir juga. Oleh karena itu, ketika mereka melihat simbol cahaya Sekte Dao di langit, murid-murid mereka mengeras sebelum mereka segera menyeret sesama murid mereka yang masih berbelanja untuk barang-barang dan langsung menuju ke tempat simbol cahaya itu muncul. Setelah anggota dari kedua belah pihak tiba, lingkaran kosong besar terbentuk di daerah tersebut. Dari kelihatannya, bahkan sebelum kompetisi sekte besar bisa dimulai, dua sekte super ini dengan dendam yang dalam sudah akan bertarung. Swosh, swosh, swosh. Suara angin yang terbelah terus-menerus ditransmisikan dari langit. Setelah itu, banyak tokoh dengan cepat mendarat dari langit. Akhirnya. Mereka muncul di dua sisi yang berlawanan. Dalam beberapa menit, lebih dari 100 sosok berdiri di kedua sisi. Barisan ini menyebabkan cukup banyak orang diam membisu. Kedua belah pihak memang layak menjadi sekte super. Distrik mencari harta karun dan penuh dengan berbagai individu. Namun, keributan yang disebabkan oleh acara ini cukup besar. Segera, banyak tatapan hiburan melonjak. Lindong mengamati adegan tegang ini saat dia sedikit mengernyit. Saat dia hendak berbicara, murid-muridnya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya saat matanya beralih ke langit. Suara angin kencang dan liar tiba-tiba berhenti di tempat itu. Setelah itu, sosok yang kuat dibungkus cahaya petir yang cerah turun dari langit seperti dewa petir. Akhirnya, dia mendarat di depan para murid gerbang Yuan. Haha, Wang Yan, pecundang seperti kamu benar-benar berani meminta murid-murid gerbang Yuan aku tersesat. Datang-datang, kamu berhasil melarikan diri dengan hidup kamu terakhir kali. Kali ini, biarkan aku melihat apakah kamu masih beruntung. Petik dua, tawa yang sangat arogan dan keras bergemuruh, dan bergema di daerah itu setelah sosok petir muncul. Ekspresi Wang Yan menjadi sangat gelap ketika suara ini terdengar. Dia menatap sosok itu sebagai suara yang berisi keinginan membunuh yang merembes keluar dari sela-sela giginya. Raja Guntur kecil, Leikian.